Hai guys, balik bersama gue sih, lurah. Langsung saja teman-teman, kita akan langsung makan gameplay Blacktail innocent. Dan baiklah teman-teman ya, seperti yang kalian lihat teman-teman, kemarin kita sudah berhasil menyelamatkan maminya si Yugo. Teman-teman dan kita hampir aja mau keluar dari tempat tempatnya itu ya. Tetapi karena pemimpin mereka tahu teman-teman tentang kekuatannya si Yugo, teman-teman yang bisa mengendalikan para-para tikus ya, dia menguji terus ya dan ternyata si Yuko tidak kuat teman-teman ya karena dia menggunakan kekuatannya terlalu banyak dan akhirnya dia menjadi pingsan ya. ya Pemimpin mereka sih menginginkan si Yuko untuk melawan si Amicia teman. -teman. Dan teman-teman danlah saja kita akan menurunkan gameplay playtelligence yang satu ini. Hari kita sudah sampai di sebuah kastil ya di tempatnya Amicia dan kita memberi Pokoknya untuk memblokir jalan tikus gitu teman-teman agar tidak naik atas ya. Tapi tikusnya itu sudah mulai pintar ya. dan baiklah teman-teman dan selamat datang di dalam clip play yang satu ini ya. Oh jadi kita harus membersihkan area ini lagi teman-teman dan -teman, kan? Seperti yang kalian lihat, ya, di sini banyak banget tikusnya, jadi mau nggak mau kita harus membersihkan ulang karena mereka itu bisa memadamkan napi, ya <San> <San> <San> Oke, bentar, di sini ada item. Jadi gue bukanya bisa ke kapaki deh Gue bisa ambil ini Dan gue akan turun oh, no, no, Oke, okay, satu dan ya ada lagi Eh, ya ampun Salah dong Jadi gue harusnya gini loh Ada apa lagi? Sekali ya? Oke, okay. oke, okay, nice ya, sudah selesai. Dan gua apa lagi, teman-teman? Dan gua ambil beberapa item. Oh. Oke. Okay. Oke, okay, mantap banget ya. Oh, ada lagi ya? Wow, well, dua dong, satu down berdua done apakah ada lagi oh kemana ya oh ke situ nah gue nyalain itu deh oh, oh ada lagi apakah ada lagi oke okay, satu down ya apakah masih ada lagi kalau masih ada sini kamu ya Oh, oh di belakang ya. Eh. Oh ini ya. Oh dua dong. Satu down. Dua down ya teman-teman. apakah ada lagi? Ya ada lagi dong. Satu down. Wow ini banyak banget sih. baru harus craft sih. katanya kita harus terus bergerak teman-teman kita -teman. bisa stay di sini terus. Oke okay, satu ton. Yang ini jangan. Tidak boleh mendekat ya. Okay, kita harus naik. Oke okay, sebentar. Oh itu Arthur ya. Oke, okay, benda-benda selfie. di disini ada item. Ya, no gak ada apa-apa ya. Kemungkinan gua akan gini. Eh, gua, gua turun. Kan gua kan harus naik. Wah, buat tadi mau pegang tuasnya sih. kok kenapa gua turun ya? Apa yang kamu What the hell is going on, Emilia? We tried to get in before, but never like that. How come? How do I know? But it was almost like they were attacking. Oh come on, they're rats, not the English army. But they know what they're doing. No, I've only out. seen this once before. No, Emilia, I domain. need your help. Leave it to me. Okay, okay, okay. Arthur, kamu gimana Arthur? Oh, Arthur gitu ya. Nah terus gimana? Oh, kembali lagi. Ya kayaknya kembali lagi deh ya, teman-teman. Oh, ya ampun. Itu udah padam lagi, dong teman-teman, tapi kita kayaknya harus menyelamatkan Arthur lebih dahulu. deh sebelum para tikus nanti mematikan api yang berada di dekat Arthur ya. Oke. Waduh, tikusnya ini udah mulai pandai ya. Oke, okay, satu down. Oke, ada lagi. Ya, kayaknya enggak ada deh. Ya, aja baru aja pegang lu. Nah, mamam -mam tuh ya. Oh oh. Ya, kayaknya gua harus craft lagi enggak kayaknya di teman deh. apakah ada item apakah ada item siap yep, no enggak ada apa-apa teman-teman kayaknya kita harus masuk terlebih dahulu deh kita nggak bisa nangani para tikus itu The was made to can... There were never so many before. This is not a simple infestation. What the hell is it then? This way. Oh, oh. ada utusan itu ya. Oh, sama si Yugo, dong. si hugo menjadi jahat. Ya benar sih gak boleh panik sih tapi itu hugo, it was, it was hugo. It nya kok kenapa ditinggalin Oh oh Oke, okay, kita di sini harus ngapain? Oke, okay, gue gak bisa gerak di sini, teman-teman. Jadi, gue hanya bisa mundur aja ke belakang. oh atas sedikit kata-kata ya oh atas ada arthur ya untung saja ya udah selesai Hai kayaknya masih belum sih Arthur, go make sure he's dead I have to I have to speak to Hugo go ahead I'll take care of him Hugo Hugo, I just want to talk to you. He can't hurt you anymore, Hugo. Look. All right, all right. I won't move. You come here. Come on. You lied to me. No, no, I, Hugo. Putih itu berputar-putar gitu You did it Oh, oh, di belakang ya. Dia pakai baju bersih, sih. Ya, pantas saja dong. dia enggak langsung saya Wah, oh, ada ini ya. Oke, kita lari dulu aja teman-teman. Karena di sini banyak banget api. Oh, jadi kayaknya Boris padamin deh. Oke, satu padam teman-teman. Terus sambil craft ya Oh, oh, gua ketahuan pula teman-teman. Oke, gue sambil lari sambil gua cari item lah, Boleh lari. Oh, ini. Gua harus pas. Oke, kita harus padamin semua teman-teman biar para tikusnya Dan gue pakai ini ya tadi. Yeah. Well, well. Oke, But... okay, apakah masih belajar? Oh. -oh. Uh. Ya masih belum dong. Oh, salah, deh, Gue harus pada ini, deh teman-teman. Oke, katanya kita harus pada min uh, untuk pedangnya itu, ya. Dia mulai lagi dong, teman-teman. Jadi, kayaknya nggak bisa, ya. Ya mereka, eh, maksudnya dia ya. Dia mulai. Oke, okay. oke okay, kita serang para tikusnya ya. Oh jadi kita gak boleh terlalu nggak boleh ketahuan dulu teman-teman. Eh, ya ampun. Dia ada berapa banyak sih? kok boleh gak sih ambil ya item? Oh dia kok mulai deket sih. Yang pun ketahuan dong dong. craft dulu deh. Oke kita lari dulu aja teman-teman. jadi -teman. kita lari dulu aja. Oke sambil gue lihat dulu dia aja teman-teman. Oh ini kan ada potongan. Oke dan kita serang aja kalau para tikus teman-teman. Apakah udah selesai? dia bawah ke bawah lebar atik no, no, no. oh arthur, arthur menjadi korban stop it please kill them all. Melly, never make it. What about you just gonna stand there. Just wake up! Look. You don't know what you're saying. I do know we're getting killed, one by one. They got my brother, your father, yours. There's nothing left. Nothing. She's right. Amicia, this is crazy. Five of us against against them now. I think there are a lot more of us now. Yes. Has he passed the threshold? Yes, I believe so. Hugo, what do you want to do? I want to save mommy. That changes a lot of things. Even if it kills us, what have we got to lose? Us, nothing. But Vitalis. Now we can stop him. So let's go. To the death. Nah, a... That's it. Di chapter 14, chapter 15 ya, chapter 15 sudah selesai Aku pertanyaan sih, aku ini sampai chapter berapa nih teman-teman Takutnya aku mainnya kepanjangan nanti di episode terakhir gua malah main kurang dari 10 menit nih Oke, kali ini kita kemana lagi? Oh, kita kembali ke sini ya nah, Saatnya kita untuk kembali sebentar ya Semoga aja di sini tidak ada korban lagi. Entah itu... Lukas Atau... Siapa? Teman-teman namanya. Gue lupa sih teman-teman. Gue ya. Meli ya. Oh, di sini ada item loh. Kok uh, seharusnya sih bisa upgrade ya di sini ya? Yaudah kayaknya udah gak ada apa-apa deh di sini teman-teman, dari kitaran juga nanti. Kita langsung aja masuk teman-teman. Dan dan fokus untuk tuan. Gua, yaitu si Amicia dan Yoko untuk menyelamatkan Mami-nya ya. What's the matter? Melly, calm down. Those fucking rats blocked the safest entrance. They didn't mean to do it, Melly. They, we don't have a choice, we have to try the great door. Watch oh, out! Yo, Melly, wait! Yo, si Melly, kata-katanya udah mulai. No, she's just angry full stop. But yo, oh, ada sedikit patah-patah, teman-teman. Aku juga gak tau kenapa ya ini, ya. Oke, kayaknya udah selesai deh. Kayaknya gak Gak patah-patah lagi. Semoga aja gak patah-patah, teman-teman. Tengah jalan, Wah, kalau tengah jalan nanti. Goyang repotnya teman-teman. Oke kita langsung lanjutin aja. Oke sekarang kita model sedikit-sedikit atau menyusup ya kita gak boleh ketahuan. Oh, mereka itu nekat banget sih right, oh, shit. Oh, Ada satu prajurit yang Satu prajurit yang kembali ya kami harus mengambil kemampuan. Roderick, apakah kamu bisa matakan lahirnya? Nah, gitu kan Roderick. Wah, itu kan suaranya kan. Tidak nah, gitu. Semoga aja sih, gue ketemu tempat upgrade sih. Oh, oke. Okay. Katanya kita harus ke sana, ke depan sana. Nah, we eh, takut sih teman-teman, ada orang enggak sih? Nah, ada itu di uh, roti apakah kamu bisa Patahkan lagi? Nah, Ini apa sih? Wah, ini sarang ya Nah gini dong teman-teman ada uh, ada item ya ini cuma itu aja nggak ada tongsnya buat upgrade gitu ya ampun potnya kita belum dapet dong teman-teman padahal bisa satu loh Ini menggunakan alkoholnya sembilan sih teman-teman atau seling. Wah ini nih teman-temanku dilema nih teman-teman. Wah kita sisa satu, sisa satu juga sih teman-teman. Emang gak ada ya, beneran gak ada. Wah, wow. mau gak mau gua harus upgrade yang slingnya aja deh teman-teman ya Dan gua nanti akan temuin lagi lah teman-teman ya Dan gua akan upgrade posnya Dan mungkin masih susah nih ya Oke, gua upgrade yang ini aja Jadi di sini gua perlu leathernya kurang satu di sini Dan terus untuk upgrade kita kurang ya tapi yang bisa gua upgrade aja. Ya, ini ada deh. Gak apa, teman-teman. Tapi gue masih penasaran gitu, teman-teman. Biasanya kalau ada itu sih ada tempat. Apa ada itemnya juga sih? Ini kenapa kok enggak ada ya? Oke. Okay. Oke, okay, kita terpaksa harus menggunakan kekuatannya. Si Yugo, semoga saja Yugo bisa bertahan di sini dan gua gak bisa. Gua bisa ke bawah, ya. Anak, anak gua, gua gak bisa ke bawah, teman-teman. Pertanyaannya kita di sini kegigit nggak? kita coba aja teman-teman. oh enggak teman-teman ternyata ya. Rod, Rodrik kamu jangan jauh-jauh ya nanti kalau kamu terus. Oke, jadi kayaknya aku ini mila deh Wah ada dua dong. pertama nah, teman-teman mungkin gua ke gak... ah gak jadinya teman-teman. Kan satu kan di sini teman-teman. Tapi yang di atas itu sih. Oh, gua harus pecahin. Uh oh. Uh. Kakak gua ketahuan? Like <laughs> Aduh. Wah, kita ketahuan yang ada di sana, sih. Teman-teman, mana nih? Kita ketahuan yang ada di atas, sih. Nah, gua, gua, gua akan menggunakan para tikus untuk. Mematikan para prajurit, ya, memperkenalkan prajurit yang lagi ini, dong. Aduh, ada lagi, dong. Nah, ini nih makan nih. <laughs> Dia ketemu ada teman-teman. Ayo sini kalau kamu berani ya. Eh, jangan, oh, jangan bilang dilempar. Dong. bener dong? Wah, di situ orang teman-teman ya. Dia main lempar loh. Eh, oke gua akan ambil. Eh, gua akan kafir ini deh. Bukan ambil ini, uh, yang Kayaknya aku harus takedown yang ada di atas dulu deh, teman-teman Apakah? Terus ketahuan? Nah, mantep ya Oke, okay, nice banget teman-teman. Yang di atas juga udah jadi buat tinggal Aduh. Oh. Ya gak bisa dong. Oh, oh. ya di situ juga ada pula. Nah, nih mamam nih. Oh yang di sini gua ada, teman-teman. Oh, kayaknya gua harus pancing deh. Nah, gua akan pancing aja untuk itu, teman-teman. Karena gua nggak tahu itu bisa dimatiin gak sih? Lu bisa. Tapi cuma gak... Oh, gak ada tikus. Oke, ya, kita lari dulu aja. nah nih makan tuh ya kamu kau berani-berani ya apakah ada item ya eh, enggak ada item badan doang besar ya tapi item nggak ada lagi uh, aku kurang satu lain lezat lagi teman-teman alkohol ya alkohol lagi apa tapi sih uh, alkohol ini deh tujuan gua mau kemana nih. Nah, gini kan kita nggak perlu lagi takut sama teman, sama tikus ya. Karena kita menggunakan partikus. Ah, ternyata ada tikus di atas. Oh, baru tahu lagi. Gua bisa ke atas. Gak gua bisa ke atas. Nah, bener ada tuh teman-teman. Tapi gua nggak ada letter di sini ya. Jadi. Uh, bentar, latar gua ya masih 6 teman-teman. Jadi gua belum bisa paling gua bisa upgrade ini sih, tapi gua pengen upgrade coach yang ini, teman-teman. Nah, itu dia teman-teman yang gua. bingungin ya. Nah, kayak ini saving datang, ya, teman-teman. Gue akan coba matiin yang ini dulu aja, teman-teman. Setelah itu, gue akan closing, ya, teman-teman. Nah, oke, okay, dan baiklah, teman-teman, ya, untuk episode game Blacktail Assassin sampai di sini terlebih dahulu dan kalian lihat teman-teman, ya, kita udah sampai di sini lagi, teman-teman, dan kita harus menyelamatkan maminya dan membereskan semua ini, ya karena kita mau balas dendam ya jadi mungkin next video kita akan langsung aja ke depan sana teman-teman karena tadi udah saving jadi amanlah teman-teman untuk savingan gua dan kita terpisah sama Meli sama Lukas semoga aja mereka baik-baik aja ya dan kita bisa ketemu lagi sama dia terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan kita akan ketemu lagi di next video dadah